indah nikmati hidup matur sang pemberi problem di dunia masalah dirinya nikmati mawon jalani Insya Allah enggak ada penyakit stres paling penyakit manusia itu cuman dua sakit kepala sama flu ada faktornya kalau sakit kepala faktornya capek kalau flu Faktornya bisa, bisa, polusi udara, bisa dari makanan dan minuman yang kita makan. Penyakit yang kena penyakit jenenge, kolesterol, darah tinggi, itu bukan dari makanan, dari manusianya. Sebentar, sekolah di sekolah, nek ke kemis malam Jumat, yang hari ini. Pemakan daging, saya setengah daging kambing, daging kambing lagi setengah matang sate setengah matang 20 puluh tusuk plus kikil itu jamu saya. Oh jamu Bukan makalah beli. Bayo nah, iya, mesti makan dulu. makan itu oh. fungsi-fungsinya nambah darah. Jari nenek mangan daging darah tinggi salah persepsi entar. Makanan itu yang berprotein, ye. Mengundang darah, memproduksi darah. Tapi naik marimam, ojo istirahat. Kita gerak, awak euy? Gerak, ben-ben-ben sirkulasi itu keluar, koyok oh, ya. ringan. Nah itu bisa menjadi darah, darah menjadi daging, daging langsung sehat, pare. Karena manusia terlalu banyak pikir akhirnya otaknya error. Capek. Wong urip ya mesti mikir, Mbah. Mikir ing madiya Bukan banyak mikir, enggak. Kalau banyak mikir akhirnya takutnya, Bah. Ya kalau kuat fisikmu. nggak kuat enggak mau nerima yang diparingi sing kosong. Gila. Dil sedeng-sedeng mau mikir menurut kemampuan kita sing penting mau jomarnes nyambut gawe ntar tugasnya macul dan sabun harus maju tugasnya sopir harus sopir mau enak enak gajah? Gono Karena apa? Raga niku diolah kayak toko olahraga artikulasi ini olahraga itu rogok diolah hmm. nyambut itu jenisnya rogok diolah lari persepsinya kan olahraga gerak awak Eyo ya? Nah, bener artikulasinya itu rogok diolah entah gerak mana sama miro loh pitong puluh 7D year ik, umur. Jadi, pulau sakit basah 30 tahun. In Cairo, jadi year 78, nah. 70, mm. no. 78. 78, 78. 70, no 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, <laughs> sangkar yo bisa bahasa Inggris bareng ya. Cuma bahasa Arabi sama. loh sama kosong iya Ida Inta Arief tuh kalam Arabi sawah-sawah anam kalam Arabi. iya ya boh. Um, Umroh Ana Sabangin sana. Foto. Ngapain? Oh, beda negara, beda bahasa. Mm Heeh. -hmm. Petung Puluh Wong Jawa. Seventy. Mm -hmm. Inggris, oke monggo. Tidak, 7 Inggris, hmm. Sabah, in, bahasa Arab. Oh, bilangannya itu tuh, cuma bisa baca be, beda negara, beda bahasa. coba hmm. Betung Polo, bahasa Inggris, 7 bahasa Arab, bahasa Arab, itu tahun Ye, itu tahun bahasa Hmm, Tahunnya tahun. Kau ya, tahun. nah. <laughs> nah, bilang apa? Iya. Berarti orang hidup di dunia itu intinya harus bersyukur, ya Mbak. Ya? Nikmati hidup, maklumon datang sang pemberi. Hmm. Insya Allah sampai sehat, walaupun umur belum. Nih, masalah ekonomi kurang cukup, ya Mbak. Nikmati syukuri, nggak bisa nengok-ngomong kurang cukup dari mana? mbak Dewi kerja. Oh ya apa jenisnya apa jenisnya kayak gajian apa namanya, namanya. bayaran gajian? ya apa yang naik di Surabaya anu naik yang ini naik naik luar Surabaya apa jenisnya umk umk umr kalau segitu Ii. kan jadi sembako kan. mau sampai untuk bayarin sampai sampai ini naik uang sampai sampai itu nggak akan merata nucewu nucewu Oh enggak cukup, akan kita olah waktu bayaran Boleh aku tak pulang lagi, kita pulang lagi, saya bisa kembang uang saya Deal? Oh enggak oh, ada no gaji Oh enggak ada no gajian untuk kita ini punya, maaf iya. Oh enggak cukup, diberi kesempatan sama ono. Bumi itu luas memanfaatkan, tapi yang halal yang diridui oleh Allah jadi Presiden umpama ada di pedagang tinggi Tentang Inna ma'amruhu illa arohna seha'an ayyatulala hukumfaya unda wunaanmu Apa Ibu Mba? Kalau hari ini sudah terjadi, ya jadilah tidak bisa ditolak Menggana kita, karena ini mau ular beko, dia harus tak direngung, loh, yang tetap ngomong. Gak bisa, gak bisa. Allah ya? tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau berubah. Makanya, Pak Esa, siapa kan akan Iya, nah, Allah ulari layu oil di nafsi. Allah Allah tidak akan merubah nasibnya seseorang kalau tidak mau kalau tidak orangnya itu mau mengubahnya Nek tak Maaf, enggak tegasin sugi Bener apa ora? bisa. Nek maaf, maaf. Ini itu itu. kan apa orang tua, tua bin kan ngono. diri ya ngono, kan ngono, Orang tua dulu itu salah kaprah. Entar Ojo ngibi langsung umur garé sombeng bener apa ora? Salah. Ika. Salah. Nah, ojo lungo bantar garé udunan bener apa ora? Salah. Nah, ojo mangan nok lawang garé dirasani orang bener apa ora? Salah. Aturannya yang bener. Yo, ya, ojo nang jujur. Yeah. Ojo mangan lawang iku lawangipun liwat perumpetu kesandho soko ngulul. Ojo lungo nang pangkas iku bantar nggon disirah teh, ojo diluluwi itu aja ojo jadi beda beda nih doa ucapan itu doa itu ucapan bukan iya iya <laughs> ayo lo orang tua dulu bunda boros beda salah salah beda anak itu yang jujur ojo jadi gitu kan. kenapa ucapan itu doa terus sebenernya itu ya apa ya, ya jujur aja deh, itu bangkal Indonesia ojo dilunakin nah. a, ka, kak fungsinya ini ya bukan pun tempatnya, bukan fungsinya ojo gitu somur dari sombing, yo sombing temen lah non didoakan, kan sama saja dengan mendoakan ucapan itu doa, oh, iya mau bilang apa <laughs> Kau oh, bilang apa? Mm -hmm, betul mbak Alhamdulillah <tuh> jago, Tapi selama ini kendalai Kau nang ibu Barang moto Barang nggak sampai Anu mbak Ini jelas yuk. Alhamdulillah Alhamdulillah Itu penikmatan Allah Itu tadi Barang hmm. siapa Mensyukuri Akan nikmatku Akan aku kecil, Akan aku Tambah Penikmatan Itu tadi hmm. Sebaliknya Barang siapa Mengingkari Akan nikmatku Tunggulah azabku Dalih ini, Pak Tunggulah tata orang-orang, Pak Nggak, La dalih La in syakertum La ajidannakum daunama. Sepaliki Wa la in kafartum Inna adabula sadi Na'ub Barang, yang pertama dan Barang siapa mensyukuri akan nikmatku akan aku tambah kenikmatan di Lawane dan barang siapa mengingkari akan nikmatku ku tunggulah azab-ku. Perlahkan dengan makmu ndak kenal. Kesandung Pernah Darang, Paling misu, anba, Padahal ditendur, Padahal kesandung sampai ditegur saking sayangnya. Kesandung itu sampai ditegur saking sayangnya. Bahasa inna nilai wa inna nilai wa inna nilai wa jok meso. Bener, Pak Bener, Salaman? Bener, Pak. Bener. Sampai ini itu ditegur. Manusia itu ditegur. Itu Allah saya. Jangan cukup, jangan cukup, jangan cukup, jangan cukup, jangan cukup, kan cukup, jangan bayaran jangan cukup, jangan terus kok gak cukup, cukup, pengen yo jangan cukup, jangan cukup, jangan cukup, manusia cukup, jangan cukup, jangan cukup, jangan cukup, kita cukup, otak cukup, jangan cukup, jangan cukup, jangan untuk ujung-ujungnya pabrik yang bisa jalan Masa dulu masuk pabrik, waktu ngelamat apa enggak dipikir Sesudah diterima pernahkah penjenangan pen maturmu oh, iya. oleh bayaran Entah cukup, entah tidak Pernahkah maturmu, sampai sering seling maturmu oleh bayaran InsyaAllah itu dikasihnya Nominal umpamanya sewu sama 10 ribu Tapi yang ahli bersyukur yang seribu Yang 10 ribu bisa kalah karena hidup itu nundunya yang begitu itu. Ota, pernah gak Apa sama anak samaan di kongres pensiun Senang Umailu Pak, nunggu. Kalau dulu, anak saya entar ya. Iya. Maaf, jangan tersinggung, mungkin bisa ditiru sampean Iya, gak apa apa Masukkan. Iya. Anak saya yang pertama, Lutfi Armanza, kepala supervisor Indomaret. Sudah kuliah, sudah selesai. Rumah sudah saya kembalikan selama saya di kayu. Kenapa pulau Madura? maaf saya itu orang Madura bodoh, tapi punya amanat arupi anak tiga. Allah memberi otak saya. Alhamdulillah, sembuh. Ujuk-ujuk ada daya, naruhani pulau dulu, masih masih masih bujang, mengisikan pulau sering-sering bangun tengah malam, kosong tiga hari wudhu, sholat malam, nangis di tengah Apa minta saya? Ya Allah, belum binting-binting suatu saat kumpah bisa dibayar dibay panjangan, dibay dibay dibaring panjang umur pas ngantas punya keluarga menolong Ya Allah selamatkanlah saya, keluarga saya dan anak-anak saya dari dari subsektor nyunt selamat dari dunia sampai akhirnya nyunt selamat terus doa doa arabis dibocoki gue po apa, apa mbak bacaan arabis dibocor loh karena doa mulai gue opo ya doa mau bahasa bahasa bahasa sampai bahasa norma norma bahasa bahasa indonesia gak apa po bahasa manusia bahasa tanah bahasa semut apapun yang diciptakan Allah tahu kehendaknya apa yang dia inginkan tahu. cuma dengan catatan, wudhu, sholat, dah saya sampaikan, menangis sujud mantau oh, sempurna, bagus kedua, jawi larangannya laksanakan perintahnya untuk manusia cendeki. ujian, Bum, minum, buat con, buat Nek masalah waton nggak ya masalahnya nih sehat, harus nikah. Oh tuh pasti celonong boy, kebingin, empu eh, kebingin enak, enggak ya, bisa. Minuman yang diperintahkan kita minum, yang dilarang kita jauhi itu aja. Jauh. Ntar kenapa minuman itu dilarang? Mungkin-mungkin hmm, cemeng mungkin cair. Minum itu larinya ke ginjal, apa ke lambung? Ginjal. Makan, larinya ke lambung, apa ginjal? Lambung ya. Kalau minum ke ginjal Lapar Cuman kemampuan Faktanya gini, manusia juga nggak, cainnya mahal Mahal Sampai bintang Kalau kita haus Kalau kita haus hmm. Minum Apa kempet? Kecuali Ramadan, kecuali bulan puasa Minum Minum Lainnya dipet Akhirnya kena ginjal karena apa? Ginjal itu kering butuh minum Tapi manusia yang punya enteng nih. Apa-apa enggak lebih minuman-minuman keras Bentar Kalau sepeda motor Kalau motor Diproduksi manusia Tapi ada bukunya Tapi manusia diproduksi apa? Ada bukunya kitabnya Al-Quran Apa dia Al-Quran yang di Sampai sering-sering Sekalian, jangan mau tanya, ambil Kenapa minuman itu enggak boleh dampaknya ke ginjal? Pernah dengar? Yang kena ginjal, kencing batin, bukanlah kena. Allah. nominalnya harga ginjal? Atusan juga ginjal. Faktornya itu tadi, larang minuman itu. Minum, aja, minum yang sehat yang higienis yang fresh susu air putih yang mineral ayo ayo air putih yang mineral plus susu makanan perbanyak makan buah di siang hari waktu kita haus Kocok minum es tapi melipat, nggak oh, ya. mau keset jam sekali. Iya. Jual, yang pinter makan, minum air putih, yang mana? Oh, makanan lu sampai saya ini sama terap nopo ya? Saya makan makan biasa, sate kambing setengah matang, tetap saya makan. Hmm. Kenapa? Saya itu kan orang sibuk, sampai yang manajerin mobil. Panganan tahu tempe, kana kena kicu lagi strog goblog akhirnya lemes gak ada protein makanya daging gak apa-apa nih kalau kita sibuk orang sibuk iya. karena gak disesuaikan kesibukan kita karena tahu ini lemes orang iya lemes Yahudi <Kafis> malam jumat <sumsur anda> laylatul jumat kayak malam jumat itu gak kuat lemas mas yo. Anda singkat donk mas? Iya. Jago. Wah, aja lomba mana? Iya. Kira-kira si kuat? Alurnya saya mengerti. Hi -hi. Alurnya mengerti. Tak jawab. Naik mbak, naik kongkong ngangkat. gak kuat. Gak bahasa kuat, iku ngangkat aku ngene. Iya. Ntar, naik kongkong ngangkat, gak kuat. Tapi naik kongkong ngi, kongkong ambik bocu. Saya ajak kontes sampai di kontes, sampai saya berjomong, aku berjomong, suwi-suwian apa kuat-kuatan? jawab melayu persis ini, kuat-kuatan, kuat, kuat suwi-suwian, ayo, suwi-suwian, judul kuat, kan? Karena ya, dikongongan kan juga, waduh, bahaya, tapi apa-apa ayo suwi-suwian, apa kuat-kuatan, suwi-suwian. Tapi saya kian nubah, saya kian karo arek nomor man koyo us klorsetru kloranu, kyo ya, boleh vaksin makanan itu. Kalinya itu ada tadi makan enak, nggak mau olahraga, dan itu nggak di. Kloran. Di Pasinya itu nggak ada, yang mau nonton ngono-ngono akhirnya kenyang setru. Hmm. Terus kakek pikiran, yo, mbak yo. Nomor dua di pikiran pikirnya, karena apa? Aku neng mau jangi anak sampe ngeruni. Iya. Leh, do nikmati hidup, maturnuwun darimasa tanggung pemberi. Gak oleh kangen mikir, mikir imajin. Oleh mikir, sing sampai cerit seserius mikir, si koko. Maupun bah, besok awak kontrak kontrake pasti panggil datang. Lo no, akhirat ikun rokok, pokok soal kau ikut jadi wajib Deal? iya betul <laughs> betul pak kayak panjenengan merasa muslim loh ya <tuh> wajib dipikiri lah nek kau sampai sudah punya aktivitas nikmati mau menjalani insya allah ada nggak ada seterse nggak ada rezekiku datang mayor subuh layak tasik rezeki yang tidak terbuji juga akan datang nggak ada yang tahu menungsole dewi singkupu Iya, betul, Mbak. Betul, kita ini sudah ada. Nah, yang penting niatnya itu: api, pojok Suncheon. Nang sing jadi Jangan suncheon, sebetulnya khusnud dan berprasangka baik. Kalau kita mengaku mempunyai banyak Allah, pojok susah. Mesti tiga jalan, Pak. Ya, ada jalan keluarnya kesulitan apapun, ini sampai akhli bersyukur, mati, pasti ada jalan. enggak ada yang tahu, bedanya, pemulung ambil raja, dia nikmati mulung, saking bersyukur terus, iso sudah raja. sebaliknya raja, sudah diraja tidak pernah syukur dibalik jadi pemulung, pernah nggak bisa jadi, naga kesampean. Ya sekuriti suatu saat kalau sampai mengetiba saya mau jadi raja bisa stopus nggak mau nih stopus nggak mau leno iya betul <laughs> betul mbak ngaitan mas hidup nikmati hidup jangan sudut pada Allah mati murni sing penting dari fisik nih bisa gitu insya Allah nggak ada penyakit karena apa Otak kita itu enggak error, karena mau menikmati mau kerja. Ojo oh, sambil mana? Percuma kita punya ladang dua puluh deretnya, tapi enggak dikerjakan. Kira-kira iso ojogol. Dipaculi. Iya betul. Kiramu terbayar. Diramu. Ada kesempatan, pasti kesempatan. Dengan cara gitu yang yang dirido, ya. sih, sebetul manusia itu sesuki kok. Jangan